Hai, aku udah habis nih beliin dong. Aku lagi nggak punya duit Yang Kamu tahu kan, aku habis, -habis dari habis di PHK. sama perusahaan aku ya. Kamu cari kerjaan baru lah. Pokoknya aku mau dibeliin skincare titik. yang Ya, saya lihat. Kamu sabar dulu, ge Nanti aku kalau udah sukses, aku beliin kok semuanya buat kamu. Kan kamu tahu dari kerja itu susah. Hi, sabar-sabar. Ya, kamu cari kerjaan lah, biar kamu bisa beliin aku skincare, bisa beliin motor atau mobil, biar kalau kita keluar ke jalan kaki terus capek tahu Kalau kepanas kepanasan, hujan juga kehujanan. Iya, sabar, sabar dulu nunggu waktu dulu, sabar. Ya. Tidak apa? Kok kalian ribut di sini? Ini, ini dia udah mak kenal PHK dari kerjaannya, nggak punya duit, nggak punya motor, bahkan buat beliin aku sepiring -syur aja dia nggak mampu. Udahlah, cowok sekeras seperti dia mah nggak usah dipertahani. Mending lo cari yang tajir yang bisa memenuhi kebutuhan lo. Iya nih, kita aja habis dibeliin make up sama pacar kita, masa kamu enggak? Iyalah, masa ya? Saya zaman sekarang masih aja mau sama cowok yang kayak gini Ya udah tinggalin aja sih pulang aja aku nggak sabar banget pengen nyobain make up baru ya dari udah ayo kita itu oke okay, dada surti pulang da duluan masih aja di pertemuan cowok karena kayak gitu kalau oh, dia ya. udah aja ini kali ini Kalau misalkan aku udah, ya aku akan beli kamu skin kok. Sabar-sabar. Udahlah kita putus aja. Kok oh gitu sih, Yang? Udahlah kamu jangan kabari aku lagi. Nanti kalau kamu udah punya motor dan beli bisa beliin aku skincare. Baru yang aku lagi. Ya, Yang! Yang! Eh bro, ya. tadi gue gak sengaja liat lo sama cewek lo Sabar ya bro, mungkin kalau bisa sukses Mungkin kalau bisa beliin segalanya Iya bro, iya makasih bro Sama-sama bro, gue sebagai lagi paham bagaimana proses sekarang ya udah ya bro, gue cabut duluan, semangat buat lo ya. Makasih bro Baik kamu di sini sendirian saja. Eh, dan kelihatannya kamu itu eh, agak sedih. Iya nih, aku lagi sebel banget. Sebel kenapa? Aku baru aja putus sama pacar aku. Oh. Lah kok bisa? Habisnya dia tidak punya kerjaan, tidak punya uang, tidak punya motor, jangankan buat beli motor, buat beliin skin keraku aja dia nggak mampu. Sebel aku. Oh, wow, iman gara-gara itu kalian putus. Iya. Tenang aja, Sur. So. Kalau kamu menginginkan kemewahan, dari dulu kan aku sudah bilang. Kenapa kamu memilih dia? Dia itu orang miskin. Dia itu tidak pantas untuk kamu. Yang pantas untuk kamu itu adalah aku. Dia itu orang miskin tidak mungkin bisa memenuhi kebutuhan hidup kamu. Maaf, aku akan tetap memilih dia karena dialah yang terbaik untukku. Akulah orang yang tepat untuk dijadikan pacar. Kamu mau apa? Uang, motor, make up, aku pasti belikan semuanya karena secara aku orang kaya gitulah. Ius, kamu mau jadi pacar aku? Iya, asalkan kamu beliin aku makeup yang banyak. Ya udah, ayo e, besok e, aku akan belikan semua makeup yang kamu mau. Ya udah, e, sekarang aku antar kamu pulang aja ya. <tik> us Ini kenapa? Ini nah. proyek Aku loh Masa? Iya, nanti hmm. itu di sini kita bikin uh, jenis mall ya. Ini itu. Dan ini aku sedia Untuk buat kamu, kita. Masa sih? Iya Aku Spesial nih untuk buat kamu Aku Udah benar-benar Cocok sama kamu Jadi Aku udah Semuanya ya. Nama kamu Aku udah serahin. Semuanya Mau gimana kamu aja ini. Kayaknya mau gimana Aku ngikut kamu aja deh. Ya. Iya. Gak bikin yang apa gitu seperti istana atau gitu. Boleh. Boleh ya. Ya. Udahlah, Cuman mau ngomong itu doang sih. Ini sebagai kejutan sedikit untuk nanti esok -es masa depan. Oh, serius banget sih. Dan, namanya juga pacar orang kaya, gitu, <laughs> dong. Bisa <laughs> ya? aja ya? Ya berangkat lagi, allah. Itu mobil yang itu nggak dibawa. Emang kenapa? Kan manis servis dulu. Habis itu rumah kamu jalannya, euh. yeah. lumayan sih. Itu gardannya hancur. Kita pakai motor kay. beli beliskin kan lah kan sih kira udah habis. Hmm, kemarin udah dibeliin habis lagi aku tadi pakai. Ini buat yang mau pakai. Yang mau yang mana? Yang mana aja yang ada duitnya lah. Iya. Nah, Pinnya tanggal lahir kamu ya. Pastikan. Yalah. Aku masuk dulu ya. Ya, aku tunggu dolar ya. Iya. main lu di sini? Enggak, mau duduk aja Udah beli skincare Iya, ya, udah nih Oh iya Nih, nantai M-nya Mas ya? Udah buat kamu aja, kan masih punya? Ya udah sih Buat undangan Rus, ini nah. siapa? Oh iya, kenalin Ini undangan aku Risna namanya Nah, dulu Isna. Udah. udah Yaudah ya, pulang yuk. yang Dengan Sirusi, pasti aku lebih bahagia, bahagia, karena Sirusi sekarang sudah jadi orang kaya. Ya, ya. Kok dia sekarang beda ya? Motornya aja lebih bagus daripada punya kamu. Oh iya ya, kok bisa? Kita pulang aja yuk. Eh, emangnya nggak jadi beli makeupnya? Lain kali aja deh. Oke ya udah. Nenek. Ya, aku langsung pulang aja deh. ya. Udah, hati -hati ya, hati-hati ya. Okay. Oke. Okay. Kayaknya si Rusdi sekarang sudah tajir deh. Aku harus bisa balikan sama dia. Kalau aku bisa balikan sama dia, kebutuhan aku pasti terpenuhi. Sedangkan sekarang Si Wawan hanya mampu tampang doang. Hmm, aku harus bisa balikan sama si Rusdi. Aku harus ketemu si Rusdi. Siapa ya? Nomor balik. Apa aja, ya? baca ujung Halo. Ya, selamat sore. Kamu lagi sibuk nggak? Nanti apa ya? ini aku Surti Oh kamu Tumben telepon oh, Sibuk nggak? Enggak uh, ini ada yang aku mau bicarakan kamu bisa ke rumah ke sini nggak? Sekarang Oke atur aja nanti share lock aja ya Aku tunggu ya Oke Ayo lima si apa ya? Oh, minta maaf Kamu suruh ke sini aku cuma, cuma bilang minta maaf doang Kamu mau kan balikan sama aku <laughs> Kamu kemana Iya Aku udah mau kamu Tapi untuk balikan, aku gak bisa Kamu kan tahu aku udah punya kenangan <laughs> Tapi Rus, please Aku masih sayang sama kamu <laughs> Sayang, kata kamu Kamu kemana aja Kemarin kamu ninggalin aku pas aku lagi susah, aku nggak punya apa-apa. Sekarang saja aku udah punya semuanya. Kamu minta balikan. Kamu kemana kemarin? Hah? Tapi Rus. Tapi apa? Udahlah. Kamu mau kemana? Pulang. Oh iya? Ma. Itu, itu, itu belas buat kami. Datang ya. Tapi Rus. Dengar sur. Makanya jadi cewek itu jangan matre jangan mau menemani cowok ketika di puncak, tapi temani dia ketika mendaki. jangan menolong dia saat tenggelam, tapi ajari dia bagaimana caranya berenang. Pak